Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar menarik terbaru dari Let's Love, tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini ada postingan terbaru dari Ayah Kejorah Masya Allah, Ayah Kejorah persahabat yang lagi Tentunya makan lobster, wow Alhamdulillah tentunya kita melihat Ayah Kejora juga Mudah-mudahan sehat terus untuk Ayah Mudah-mudahan keluarga besar Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang ditulis oleh akun Ayah Kejora Alamak ngeri-ngeri sedap katanya tuh ya Duh ngeri-ngeri sedap melihat Lothar yang luar biasa besar sekali persahabat ya Masya Allah pokoknya kita happy banget ketika melihat keluarga besar Leslar yang selalu bahagia kemudian kita lihat juga persahabat ya, lagi ramai pembicaraan mengenai Papa Bilar yang memperpanjang di kota Mekah, ini di kota Nabi, persahabat ya Papa Bilar tentunya sebelumnya ada sebuah percakapan pesan, langsung dengan admin Marwah Epstih, persahabat ya bahwasannya Papa B juga akan memperpanjang di kota Nabi. Alhamdulillah, persahabat, ya. Tentunya, kita selalu mendapatkan kabar baik dari idola saingan kita. Dan pastinya juga, persahabat, ya, banyak sekali komentar-komentar yang tentunya beragam diberikan. Ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Ada yang setuju dengan perpanjangan Papa Bilar di kota Mekah. Ada juga yang tidak setuju dikarenakan Buddha Lesti akan tampil di acara Hut Indosiar. Kita lihat persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun anak Anuskalis24lar. Extend, artinya memperpanjang. Apakah itu artinya akan lama tinggal di Madinah Dan apakah Papa mau ikut main bola bersama Almarwa Fc? Atau Marwa Fc? Kita lihat aja ya guys, tuh persahabat ya. Namun kita lihat juga di unggahan IGS atau story-nya Kak Reza. Jangan dibiasain berantem. Gontok-gontokan, emosian, perang komentar, semua merasa paling benar terhadap sesuatu yang belum terjadi Kalau mau extend di kota Nabi, ya kita bisa apa? Itu pilihan Leslar Pakai duit, duit mereka kok Kenyamanan mereka, hidup-hidup mereka, mereka yang jalanin, kok kalian jadi ribut? Kita lihat juga berikutnya Dan kalaupun, andai kata, seumpama Misal, Lesti harus hadir di acara Ultah Ikan Buntal itu juga nggak masalah. Kita nonton, kita support. Gak usah khawatir buat yang ingin nonton Lesti di TV. Perjalanan dari Madinah ke Indonesia cuma 9 jam kok nggak menghabiskan waktu berhari-hari. Lagian acaranya masih lama tanggal 10.11. Ini baru tanggal 5. Sabar ya semuanya, kita lihat aja nanti Mereka lebih tahu apa yang terbaik buat mereka sendiri Mereka lebih tahu apa yang harus mereka lakukan Jangan berantem-berantem lagi ya Jangan ribut-ribut adem-adem ya pokoknya Itu kalimat panjang yang diunggah oleh Kak Rosa bersama ya. dia. Begitu banyak komentar yang beragam soal masalah Papa Bilar yang memperpanjang di kota Nabi kemudian juga kita lihat di unggahan fanbase de Alida berikut rekapan terpopuler mingguan alumni De Akademi dan Lida Alhamdulillah, Abu Dallallahu selalu menjadi nomor pertama, 77 kali posisi pertama kita lihat slide berikutnya rekapan terpopuler mingguan ranking pertama itu namanya Lesti Kejora dong, Masya Allah selalu membuat kita bangga Selalu membuat kita bahagia dan kagum dengan sosok Lesti Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu berkarya dan memberikan karya-karya terbaiknya Amin Dan mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid Yang untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lestlar Tetap semangat streaming lagu-lagu Bunda Lesti Bismillah Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan Dan semoga ada kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya bagi pertanggapan kalian silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.